So, football fans, welcome back to Thai Mail. baik bang Guriqi Padilla dan selamat datang di kelas Timeout hari ini Timeout Jeng sekarang ini gue lagi transit di Singapura gue masih ada waktu sekitar satu setengah jam lagi sebelum pesawat gue boarding ke San Francisco nah udah ada announcement tuh. <gif> jadi gue decided untuk bikin Timeout dulu untuk ngobrol-ngobrol NBA juga dengan kalian semua dan doain guys ya semoga lancar nanti masuk Amerikanya amin <gif> hari ini kita wajib sih untuk membahas tentang duo baru ataupun juga duo backcourt barunya Dallas Mavericks yaitu Kyrie Irving dan juga Luka Doncic yang masih belum bisa bawa timnya menang nih saat main bersamaan mereka nah, kalah rekornya 0 dan 2 jadi kita akan bahas kira-kira hari ini salahnya Dallas apa yang bisa kalah dari Minnesota Timberwolves lalu of course kita harus membahas juga tentang New York Knicks yang akhirnya bisa mengatakan streaknya mereka kalah 15 kali dari Ben Simmons, gokil sih Ben Simmons jago juga ya, dia menguasai New York Knicks tuh kemarin main ini tapi akhirnya bisa dipatahkan hari ini, so itulah dua topik utama kita untuk kelas hari ini uh, sebelum kita masuk ke kelas hari ini, sebelum baik yang nanya juga pasti pada belahnya kok kok bikin konten tentang Abraham dan juga prawira Harum Bandung, uh, jawabannya gue sudah bikin dan sudah gue upload hanya untuk member saja, karena ini kontennya agak berat ya kesal love Abraham I love Prawira Harum Bandung gue pusing banget main bikin videonya tapi akhirnya udah gue naikin juga untuk members uh, so if you wanna check out the content kalau kalian ingin dengan pendapat gue pastikan kalian join jadi member channel ini gak akan rugi guys 20 ribu sebulan kalian nanti akan dapat konten eksklusif juga dari NBA All Star kayaknya NBA All Star mungkin gue akan collab dengan Baim Wong gue bawa presiden dari Satrimudet Pertamina gue gak kenal jujur dan gue juga gak tahu mau nanya apa tapi <tama> nanti kita asik-asikan aja lah ya sama baikmuong, siapa tahu bisa nanya-nanya dikit tentang SM juga nanti di vlog gue lah ya, jadi doakan aja sih guys, agar semuanya juga lancar nanti di NBA All Star, uh, gue akan nyampe short leg hari Kamis sana, tiga hari lagi, excited um, banget, harusnya sih Lusa gue liput Lakers lawan Pelicans ya, tapi ternyata gue ditolak, guys. Medianya sama NBA, jadi gagal untuk ngeliput Opal LeBron. Paul udah semangat banget sih pendek Opal LeBron, Brandon Ingram. Ah, ternyata belum rejeki, guys. guys. Ah, jadi... Tadi juga udah semangat buat bikin travel for basketball Udah lama nggak bikin itu, tapi Belum rezeki jadi nanti liputan pertamanya Langsung dari NBA All-Star saja So, thank you so much guys for joining me Today, thank you so much sudah nonton kelas timeout hari ini Seperti biasa guys, jangan lupa untuk kasih likes guys Likes ini support secara gratis Semoga bisa seribu likes guys, biar gue makin semangat Terus juga untuk bikin timeoutnya, nah, of course komen. komen komen komen komen yang banyak hari ini Karena di pesawat ada wifi Gue bisa bacain komentar kalian juga Semoga bisa sih, <laughs> semoga bisa buka Youtube sih nanti di pesawatnya wifi, semoga lumayan Kenceng, gue terbang 15 jam. Jadi gue butuh kerjaan juga guys. <laughs> Thank you Terima so kasih guys for joining me. Begitu. gitu, ketangguh sama ke berita pertama di mana ada LeBron kemarin nonton Super Bowl di Arizona di debu guys, <laughs> debu sama crowdnya waktu dia masuk ke jumbotron. Come on lah. Untungnya LeBron kemarin responnya tuh keren banget sih. He put the crown on his head, man. Benar-benar menunjukkan kalau dia tuh the king, bro. King James. <laughs> But yeah man, he puts all the fans back to their places, see. come on Arizona you got to do better lah, you got to respect the King King ini baru lo mencain scoring of all time in the NBA, he, he deserve a better, better ini sih, uh, welcome lah kemarin ini di Super Bowl jadi sayang banget sih main harus dibu, but dong untuk semua fansnya Kansas City Chiefs gila Patrick Mahomes jago sih, walaupun terakhirnya itu sedikit kontroversi koal dari Wasit tapi Man, he is really really good. Menurut gue nanti dia akan menang masih banyak Super Bowl lagi sih once again. Congratulations kepada semua fans ya Kansas City Chief Dan ngomongin Arizona, kemarin ini Kevin Durant Works out with the Suns for the first time KD actually looks good though With the Suns color Keren banget sih video ini buat sama si Suns lagi slow motion gitu Keluar dari tunnel Ada logo Suns juga di belakang That was really really awesome menurut gue Dan main ini dia masih individual workout aja Sama TJ Warren karena kita tahu KD masih injured kakinya uh, Mungkin baru bisa main nanti setelah NBA All-Star Weekend dan CP3. Sekarang ini request ke untuk rekrut temen satu lagi. Yaitu Carmelo Anthony Magai. Jaguan gue, idola gue. Semoga mau ya. Biar bisa joinan bareng kalau menang cincin pertama. Kayaknya asik dong menang cincin pertama barengan gitu. kayak seru sih. Tapi... We will see apakah Carmelo Anthony akan diambil atau tidak. Kasian sih, Carmelo sekarang ini masih di rumahnya, dan kerjaannya mungkin nontonin anaknya aja, kain main basket kali ya sekarang ini. Tapi gue gua doain sih, Carmelo akan diambil sama Phoenix Suns. So that Will be really, really awesome. Oke, okay, sekarang kita masuk ke game hari ini, di mana Donovan Mitchell tadi drop, Jeremy Soehan ini jelas si tangannya Donovan si push off banget ya, tapi Wasit gak nge-call offensive foul dan gak nge-call offensive foul and of course juga tetap viral videonya ini, <laughs> Donovan hari ini went off though, lawan Spurs dengan 41 point and six three point shots ini keenam kalinya season ini, bersama Cavaliers Donovan Mitchell berhasil mencetak at least 40 poin. Uh, Cavaliers tadi, terakhir-terakhir sedikit struggling, tapi akhirnya bisa tim DBL San Antonio Spurs dengan skor 117-109, uh, Spurs melanjutkan their quest untuk mendapatkan mewenbi. Jadi <laughs> merupakan kekalahan ketiga plusnya mereka secara beruntun. Dan sekarang berikutnya kita akan bahas tentang Andrew Wiggins. Wow, he had his best game today since he's back. 29 point 7 rebound. 4 assist. Warriors. Adina 135-124. Atas Washington Wizards. Wiggins dominated the paint though. Hari ini. Uh, dan dia gak takut loh. Untuk lawan steps Porzingis. for Zingis. Wiggins to play like an author again. Untuk bisa mereka lebih lancar nantinya ke NBA playoff. Clay hari ini juga bagus. Dengan 27 point. Dan juga 4 3 point shot. He had a nice dunk though. Two handed slam. Bikin kaget semuanya. Dan buka gua Hoki banget. Dapet banget. Shotnya di depan mukanya dia sih. Fotonya gila dia asap banget sih, duknya lumayan di bawah sih pas nonton Warriers, pas lagi ngelipet Warriors hari ini sih so that is so much fun, gue ngiri banget sih yang bokap gue sih tapi um, off the bench, Dante was used also dengan 17 point uh, of course kali ini fancy Warriers udah bisa pernah pas lega karena GP2 akhirnya resmi untuk masuk ke Warriors setelah kembali ada drama pakai obat painkiller lah, katanya dipaksakan main lah sama blazers tapi akhirnya udah resmi official Uh, walaupun gak lolos fisikal tapi tetap diambil sama Warriors uh, tampaknya dia akan out for one more month one more month jadi dia akan disiapkan sebelum playoff nantinya tapi gak masalah lah untuk GP2 karena he is familiar with the Warriors organization of course he is the big part he was the big part of the Warriors championship run last season jadi dia udah tahu lah semua sistemnya so I'm not worried at all malah tambah ngeri nih defensive Warriors Kevin Looney, Draymond Green, Klay Thompson, Dante Di Vincenzo, Igi, Jerry Payton the second, oh my god, apakah pelan-pelan walaupun semua ngambil superstar, mereka hanya butuh GP 2 aja mungkin untuk repeat. <laughs> We we'll sih nantinya di NBA playoffs kita juga masih nungguin Steph to come back, hopefully will come back really soon. Oke, okay. kan kita masih topik utama hari ini, of course Knicks akhirnya ngalahin Ben Simmons hari ini. <laughs> Jalen Brunson gacor banget sih hari ini, uh, dropping 40 points untuk bawa Knicks mengalahkan Brooklyn Nets 24-106 setelah post game interview pun oh, disambut sama Iggy Azalea asik banget ya kok tinggal di New York jadi bintang ya um, next langsung mematahkan dua strik yaitu yang pertama 9 kali kalah beruntun dari Brooklyn Nets dan yang kedua Uh, 15 kali kalah beruntun dari Ben Simmons how did you lose 15 games to Ben Simmons so, hari ini aja Ben Simmons selama banget. cuma dua poin dalam 13 menit Ben Simmons kayaknya udah agak suram sih ya. I don't think he's playable sekarang ini untuk si Brooklyn Nets juga uh, kayaknya udah bisa jadi bintang ya di NBA sekarang ini uh, ngomongin bintang like I said, Jalen Bronson punus on a show at the garden today uh, selain 40 poin dia juga 6 kali tris dan juga 5 asis yang paling ngakak tadi adalah fansnya next bilang I love nepotism. Gue suka banget nepotisme dan juga tempering nih, karena ya jadi bintang sekarang ini Si Jalen Branson ya, karena kan kita ada bapaknya juga di situ dan juga. Nah, agensinya juga di situ semua lah. Orang-orang agensinya, dia uh, ini ketiga kalinya. Jalan Brunson untuk bisa mencetak at least 40 puluh poin. Uh, hari ini, Jalan Brunson, mantan pemain Mavericks, membantai another mantan pemain Mavericks yaitu Spencer Dinwiddie, uh, sejak di snap all star uh, gila sih. He takes it personal sih. Brunson, averagenya 30,9 poin per game. 6,3 asis per game, dan juga 53,7% from the field. Kalau Jalen Brown gak main NBA All-Star, dia sih, dia sih wajib sih untuk jadi penggantinya menurut gue nanti. Ini, um, dan dia juga semangatnya nih, semakin berbeda sejak Josh Hart gabung sih. Josh Hart kita tahu menang National Championship bareng dia di Villanova. Uh, hari ini pun juga Josh Hart insanely good, dua puluh poin, 10 dari 14 tembakannya dan langsung cocok banget mainnya bersama New York Knicks. So it is a big dub sih untuk Knicks bisa pick up Josh Hart kemarin ini saat trade deadline dan di dokternya sama dia Radish yang udah gak pakai sama sekali gitu loh jadi nggak um, yeah men, gue suka sih ini, Nix kan gue bilang nomor 5 ya nomor 5 kan prediksi gue sebelum season ini mulai semoga aja mereka bisa naik lah pelan-pelan habis ini dan Julius Randle obviously masih juga bagus untuk Knicks, dia double-double dengan 18 poin dan juga 10 rebounds. Uh, Nets rusak sih tadi kira-kira Spencer Dinwiddie, maruk banget <laughs> dari kebanyakan ISO banget dia mainnya tadi. Uh, Dinwiddie 28 poin tapi nembaknya 8 dari 21, gue gak ngerti kenapa mah Jok Von uh, line nya aneh banget, lalu juga mainin Kem Thomas lama. Cam Thomas habis 40 poin, tiga kali game beruntun, tiba-tiba menitnya tinggal 20 doang, itu aneh banget sih gue, I get it. Ini mungkin kenapa next timnya gak jelas sih arahnya kemana menurut gue. Jadi, man, Jokvan, get it together bro, you gotta play Cam Thomas, a lot of miss, man, that boy can get buckets. <laughs> Dan berikutnya of course kita akan membahas tentang Dallas Mavericks yang hari ini telat panas menurut gue mereka sempat down by 26 di game ini uh, dan masih belum bisa menang dengan dua barunya mereka yaitu Luka Doncic dan juga Kyrie Irving uh, Kyrie and Luka combined for 69 points tapi Dallas kalah 124-121 dari Minnesota Timberwolves um, sejak mereka main bareng, rekornya masih 0-2 kalah sama Kings dan kalah sama Timberwolves sekarang ini, Kyrie tadi sebenarnya single handling mencoba untuk bawa tim ini comeback di quarter keempat, uh, awal quarter mereka ketinggalannya 18 poin dulu uh, And then Kyrie just whew, Just went nuclear in the fourth quarter um, Dia juga The best fourth quarter Scorer the NBA sekarang ini Jadi He just proceeds to do what he does best Yaitu take over the game in the fourth quarter Kyrie tadi 26 poin, 11 dari 12 di quarter keempat ini, so insane comeback, sampai tinggal beda satu position aja tadi ini, um, this is why juga kenapa Kyrie diambil sama Dallas Mavericks untuk bisa membantu Luka di quarter keempat, uh, terakhir tadi, they have a chance untuk bisa tie the game, uh, tapi sayangnya pas lagi timeout keluar itu kayak memang sih si ya, playnya tuh agak aneh sih, kenapa Theo Pinson yang yang inbound tuh ga gaping masih sampai sekarang ini, tapi uh, they, they couldn't even get off a shot tadi, karena defense nya luar biasa dari Minnesota Timberwolves uh, they had a great defensive sequence dimana Anthony Edwards sama Jayden McDaniels itu bener-bener nggak kasih space sama sekali, mereka pressure terus si Kyrie Irving dan juga uh, Luka Doncic and they didn't foul, they did not foul sama sekali uh, ini Kyrie dan luka dua superstar, loh. Ini dijaga sama pemain yang umurnya 21 tahun dan juga 22 tahun, dan mereka ga even bisa attempt a bad shot. <laughs> so, big credit to owner 2 pemain tim itu. Uh, Minnesota definitely won that game with defense. Uh, Jeremy McDaniel's per make all team all defense ya. Tahun ini sih karena defense dia solid banget. Um, tadi, Kyle Anderson juga came out huge menurut gue di Quarter keempat. Apalagi, tadi juga sempat stop luka Doncic with a steel. Uh, ya di saat-saat yang sangat krusial banget dan juga dia poinnya juga lumayan banyak dari kayak di kuarter keempat, so dia gendong sih gendong T-Wolf di kuarter keempat and masuknya Conley T-Wolf mainnya jadi lebih enak sih menurut gue sih terutama uh, ball movementnya mereka uh, Antman hari ini pelan-pelan jadi superstar dengan 32 poin Rudy slowly coming back like the Rudy that Minnesota expected yaitu 21 poin dan juga 14 rebound Jadon was solid juga offensively dengan 19 poin hari ini Uh, tadi last possession banyak banget yang nyalahin Jason Kidd, karena kira-kira Jason Kidd kenapa sih gambarnya apa sih, kok masa off the timeout malah berantakan sama sekali. Tapi menurut gue, mereka kalah nggak gara-gara itu sih, karena it was just great defense, it was great defense from Minnesota Timberwolves, gotta give credit kepada Chris Finch juga Chris, Chris Finch made a lot of adjustment in this game menurut gue, uh, mereka went small in the second half uh, Yeah, menurut gue kalahnya gak gara-gara last possession itu sih, kalahnya adalah mereka gak punya interior presence they don't have any interior defense menurut gue sih, hari ini Minnesota itu 64 point inside the paint area itu banyak banget sih, itu banyak banget for one game, uh, jadi mereka hari ini desperate menurut gue sih, desperate to get a defensive guy yang bisa jaga rim Reborn Protector dan juga bisa jaga pain area mereka, karena pain area mereka bener di murdered apa kita di Tower Pertama masih really go weird. Abis mereka kangen sama Maxi Kleber sih. Maxi Kleber, <laughs> kalau bisa balik secepatnya lebih bagus lagi untuk mereka. Uh, jujur, gua gak tau kapan Maxi Kleber bisa kembali lagi, tapi Maverick benar butuh dia sekarang. Uh, sekarang ini... Um, Walaupun mereka lagi mau ngetes ngetesti LeMarcus Aldridge, tapi LeMarcus Aldridge kayak tipenya bukan yang mencari protector gitu sih. Walaupun memang dia badannya tinggi, tapi menurut gue mereka butuh yang lebih atletik sih, yang lebih muda sih pada LeMarcus Aldridge. Dan kabarnya juga teman gue Justin Holiday akan ke sana tuh. <laughs> Jadi kita tunggu aja nanti pergerakannya dari Dallas Mavericks, tapi. Menurut gue, they just gotta find another solid big guy Kalau mereka ingin melangkah jauh Ataupun juga repeat masuk ke Western Conference Final this season So, untuk fansnya Dallas Mavericks <laughs> Please enjoy, you nonton know, Luka dan juga Kyrie, get buckets dulu ya <laughs> Karena defense-nya masih ancur sekarang ini ya Jadi itulah berita NBA hari ini dari gue uh, karena kita gak masuk ke prediksi prediksi untuk NBA besok, banyak sih yang main back to back besok ini, tapi Orlando Magic hari ini nembaknya jelek banget ya lawan Chicago Bulls, low scoring game hari ini jadi gue milih besok Magic Raptors over 224 Over 224 besok ini semoga no defense dan juga offense magic oke okay lagi besok semoga gacor lagi <laughs> so good luck everybody uh, Play of the day of course harus kasih ke Damian Lillard hari ini with 40 points, 8 kali three point shots, 6 rebounds dan juga 5 assists Portland hari ini juga ngalahin Lakers 117 eh sorry 127 115 uh, dan tadi ada satu buzzer beater juga hampir dari half court and that is why he is our player of the day so time out link gue akan edit ini video secepatnya, Harus gue harus ke boarding kit gue, <laughs> Once again, thank you so much guys, udah nonton videonya hari ini, walaupun sedikit buru-buru, tapi hopefully you guys still got a lot of information from today, dan gue tunggu juga diskusi, kalian semua di comment section di bawah, jangan lupa guys kasih likes, kasih comment, and I will see you guys, on the other side of the world, after this, <laughs> see you guys, and peace out.